untuk kita bisa berhasil melewati setiap satu persatu badai permasalahan dalam hidup kita termasuk di dalamnya aplikasi pinjaman uang online Oke okay, baik ya yang menonton video ini dari daerah mana saja silahkan menuliskannya di kolom komentar Biar kita lebih semangat lagi ya untuk memberikan informasi dan edukasi Kepada teman-teman yang mungkin hari ini belum mampu untuk melakukan pembayaran Atau mungkin penyicilan di aplikasi pinjol Jadi pada video kali ini Aku pengen memberitahukan aplikasi-aplikasi pinjol yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Jadi apabila nanti dari ratusan aplikasi yang kita sebutkan, salah satunya tidak ada di daftar yang akan kita beritahukan kepada kalian. Maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi. Jadi apa saja bang aplikasi-aplikasi pinjol yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Oke okay, ini dia kalian bisa melihat di belakang layar monitor Oke okay, baik ya kita pengen besarin dulu ya biar teman-teman yang lain juga bisa ngelihat ini Apakah aplikasi yang mereka gunakan hari ini masih legal atau tidak Jadi ingat ya ketika nanti mungkin dari salah satu nama-nama yang kami sebutkan adalah aplikasi pinjol yang kalian pakai. Maka fix itu masih memiliki status terdaftar dan berizin. Tapi jika tidak ya aplikasi-aplikasi pinjol yang kalian gunakan hari ini tidak ada salah satu namanya di aplikasi yang kita sebutkan. Maka fix itu ilegal dan tidak perlu dibayar lagi. Oke kalian bisa melihat nama sistem elektroniknya. Di urutan pertama adalah aplikasi Dana Danamas.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 Di urutan ke-8 adalah aplikasi KTA Kilat dan di urutan ke-9 adalah aplikasi kredit pintar. Di urutan ke-10 adalah aplikasi Maukes. Lanjut, untuk di urutan ke-11 adalah aplikasi Finmas dan di urutan ke-12 adalah aplikasi Klik A2C dan di urutan ke-13 adalah aplikasi Akseleran dan di urutan ke-14 adalah aplikasi Amanah ID. Di urutan ke-15 adalah aplikasi Pinjaman Go. Lanjut di urutan ke-16 adalah aplikasi coin peer to peer. Di urutan ke-17 adalah aplikasi Pohon Dana dan di urutan ke-18 adalah aplikasi Mekar. Di urutan ke-19 adalah aplikasi ada kami dan di urutan ke-20 adalah aplikasi esta Capital fintech. Lanjut, untuk di urutan ke-21 adalah aplikasi kredit Pro dan di urutan ke-22 adalah aplikasi fintech dan di urutan ke-23 adalah aplikasi rupiah cepat.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 Di urutan ke-58 adalah aplikasi Invoila, dan di urutan ke-59 adalah aplikasi Sanders One Stop Solution, dan di urutan ke-60 adalah aplikasi Dana Bagus. Di urutan ke-61 adalah aplikasi Uku, dan di urutan ke-62 adalah aplikasi Kredito. Di urutan ke-63 adalah aplikasi Ada Pundi dan di urutan ke-64 adalah aplikasi Lentera Dana Nusantara dan di urutan ke-65 adalah aplikasi modal nasional. Lanjut untuk di urutan ke-66 adalah aplikasi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 adalah aplikasi Agro dan di urutan ke-77 adalah aplikasi Danai ID dan di urutan ke-78 adalah aplikasi Dumi dan di urutan ke-79 adalah aplikasi lahan sikam Selanjutnya adalah aplikasi Kaswo ID Selanjutnya adalah aplikasi Kredivest, dan di urutan ke 82 adalah aplikasi Doku. Di urutan ke 83 adalah aplikasi Aktifaku dan di urutan ke 84 adalah aplikasi Danain. Di urutan ke 85 adalah aplikasi Indosaku. Lanjut untuk di urutan ke delapan puluh enam adalah aplikasi Jembatan Emas dan di urutan ke-87 adalah aplikasi edufan dan di urutan ke-88 adalah aplikasi Gandeng Tangan dan di urutan ke-89 adalah aplikasi Papi Tupi saria. dan di urutan ke-90 adalah aplikasi Bantu Saku.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 Oke baik itulah tadi 102 aplikasi pinjol yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Selain dari 102 aplikasi pinjol yang tadi kita sebutkan dan jelaskan kepada kalian. Maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi. Oke jadi mungkin mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.